Ayo, Huy bebe de an mata kini mata kini rasa kagok kata gua mata kini dunia hah mat muter ceri yang ku goreng ah iya terima kasih kagok memihajat ikuran Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kepada semuanya, para keluarga, Bapak Masya, Abdi dan bahaya. Semoga hiburan kami untuk tepat di hati Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Di akhiri wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.